Hai semua kembali lagi bersama saya JJ dan kali ini saya akan merekomendasikan jam tangan Seiko Automatic harga 2 jutaan yang penasaran yuk ikuti terus jam tangan yang pertama ada Seiko SRP631K1 secara fisik jam tangan ini memiliki diameter hingga 44 mm dengan ketebalan hingga 13 mm beralih pada bagian strap sudah dilengkapi dengan fold poker with safety claps yang tentunya mempermudah kalian saat melepas atau menggunakan jam tangan ini Untuk Movement jam tangan ini menggunakan movement automatic 4R36 yang memiliki power reserve hingga 40 jam. Untuk material jam tangan ini, menggunakan stainless steel dengan kaca yang menggunakan hard leg crystal glass yang tentunya lebih baik dari mineral crystal glass. Pada dial jam tangan Seiko 5 Sport ini, memiliki tampilan black dial sunburst yang menawan, serta dikombinasikan dengan warna kuning hands jam tangan yang sangat ditambah lagi ujung hands detik jam tangan diberi warna cerah. Untuk jam tangan ini dibanderol harga 2,3 jutaan saja. Jam tangan yang kedua yaitu ada Seiko SRP477K1. Secara fisik, jam tangan ini memiliki diameter hingga 46,8 mm dengan ketebalan hingga 14,5 mm yang tentunya sangat cocok digunakan pada pergelangan tangan pria dewasa. Pada bagian case dan strap jam tangan ini, menggunakan bahan stainless steel yang sudah dilapisi dengan coating berwarna hitam. Untuk kaca dari jam tangan ini menggunakan bahan hardlight Crystal. Heartlight Crystal sendiri merupakan pengembangan dari Seiko untuk jam-jam low-end-nya. Pada dial jam tangan, dilengkapi dengan day and date display yang tentunya mempermudah kalian untuk mengingat tanggal dan hari. Selain itu, jam tangan ini juga sudah dilengkapi dengan fitur luminous atau lumibrite yang mempermudah kalian saat melihat jam tangan pada kegelapan. Jam tangan ini juga sudah dilengkapi dengan Japan Automatic Movement dengan kaliber 4R36 yang dapat bertahan hingga 40 jam. Uniknya, jam tangan ini memiliki bezel layaknya jam tangan diver yang dapat diputar satu arah untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga 2,9 jutaan saja. Untuk jam tangan yang ketiga yaitu Seiko 5 SRP-B15K1 Untuk dimensi jam tangan ini memiliki diameter 44mm dan ketebalan 13mm Sama seperti jam tangan sebelumnya, jam tangan ini memiliki case dan strap stainless steel Dengan water resistant 100 meter dan menggunakan movement automatic 4R36 Yang memiliki fitur day and day display pada dial jam tangan Selain warna jam tangan ini memiliki perbedaan tampilan di mana jam tangan ini memiliki dial biru sunburst yang indah dan dikombinasikan warna mekan putih dan second warna merah. Tidak hanya itu, jam tangan ini memiliki bentuk fisik seperti kura-kura atau turtle. Oleh karena itu, jam tangan ini bisa disebut Seiko 5 Sport Turtle. Namun bedanya, jam tangan turtle ini tidak memiliki bezel layaknya Seiko Duffer Turtle Harga jam tangan ini memiliki harga 2,2 jutaan saja. Bagaimana? Itu saja yang bisa saya rekomendasiin kali ini. Untuk lebih lengkapnya, bisa cek di jamtangan.com. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tentunya. Terima kasih.